Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Dapur Isandra Hari ini aku mau bikin sambal cumi petai Yang mau tahu resep dan cara bikinnya, simak terus videonya sampai selesai Nah ini bahan-bahannya ada cumi Petai Cabai merah Cabai rawit merah Bawang merah, bawang putih Daun jeruk dan daun salam Nah ini untuk bahan sambalnya Aku chopper atau bisa di blender kasar Untuk daun jeruk dan daun salamnya nggak usah ikut digiling Kalau udah semua kayak gini Bisa disimpan Lalu kita goreng cuminya Tuangkan minyak secukupnya Kalau minyaknya sudah panas Kita masukkan cuminya Jangan lupa ditutup karena saat menggoreng cumi itu suka meledak Nah ini aku aduk cuminya biar matang merata Ini cuminya digoreng jangan terlalu kering setengah matang aja ya teman-teman Nah ini diangkat dan jangan lupa ditiriskan Sekarang kita tumis bumbu halusnya pakai minyak bekas goreng cumi tadi Jangan lupa dimasukkan daun salam dan daun jeruknya. Masukin juga kaldu bubuk, garam dan gula pasir. Jangan lupa diaduk biar gak gosong. Masukkan petai yang sudah dicuci bersih. Nah ini aku tambahin lagi gula pasirnya biar gak terlalu pedas Terakhir masukin cuminya Diaduk dan dimasak hingga matang Jangan lupa dicicipi rasanya Kalau udah pas bisa dimatikan Gampang banget kan bikinnya Oh ya teman-teman jangan lupa di like videonya Dan subscribe channel youtube Dapur santa Nah, ini sambal cumi petainya udah jadi Dimakan pakai nasi hangat Tambah berupuk. uh Mantep banget Dijamin kalian pasti nambah Teman-teman jangan lupa bikin di rumah ya Selamat mencoba